Halo sobat Penalaman, nama saya Yuli Emilia Jara, saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya sudah bergabung bersama Yayasan Tangan Pengharapan selama 3 bulan, dan saya ditempatkan di Evolusi Kayu atas Halmahera Mahera Utara. Alasan saya untuk memilih menjadi guru pedalaman sejujurnya adalah untuk mengetahui batas limit saya ketika saya keluar dari zona nyaman saya, ketika saya berada di daerah yang baru, ketika saya ada di tempat yang baru, bagaimana apa saya bisa berjuang dengan survive. Tapi lebih daripada itu adalah... Saya ingin sekali uh, mengetahui rahasia dan kenapa teman-teman guru-guru pedalaman bisa dengan sangat senang bersuka cita mengajar dengan kreatif. Padahal dalam benak saya, guru-guru uh, pedalaman itu terbatas, tidak bisa uh, berkembang atau kurangnya kreativitas. Tapi ketika saya melihat video di Yayasan Tangan Pengharapan, guru-guru dapat mengajar dengan kreativitas. Anak-anak bisa tersenyum ketika guru-guru mengajar. Oleh karena itu, saya ingin mengambil bagian dalam hal itu. Tantangan yang saya alami pertama kali di Center adalah mungkin karena baru pertama datang dan juga dengan situasi dan kondisi yang masih baru untuk saya beradaptasi adalah hal yang sangat harus saya lakukan di sini karena ketika ada banyak orang yang melihat saya dengan pertanyaan mungkin dalam hati mereka ini siapa? dan saya hanya bisa dengan jawaban tersenyum dan menjawab dalam hati saya oh saya guru baru di sini. tapi yang lebih daripada itu adalah tentang iklim dan cuaca di sini. sejujurnya saya tidak terbiasa dengan iklim yang berubah-ubah karena di daerah saya uh, tidak se ekstrim ini berubahnya apalagi ketika sampai di halmahera utara perubahan cuaca itu sangat Tentara sekali di pagi hari adanya kabut dan itu pertama buat saya. Di siang hari sangat panas dan juga di sore hari bisa sangat langsung mendung dan juga hujan. Dan mungkin yang saya bisa uh, atasi atau saya bisa ambil adalah ketika segala hal yang tidak terprediksi itu datang, mungkin saya harus siap sedia. Uh, bagi saya pendidikan itu adalah hak ya. ...hak bagi semua anak-anak, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak memandang bagaimana status sosialnya, bagaimana dia hidup di keluarganya, bagaimana dia bermasyarakat, tapi semua anak berhak untuk mendapat pendidikan. Yang saya harus lakukan sebagai seorang guru adalah memberikan pendidikan yang layak bagi mereka, ilmu yang saya bisa bagikan kepada mereka... ...agar kelak bisa bermanfaat bagi mereka, menjadi bekal bagi masa depan mereka, sehingga mereka semakin kuat untuk meraih apa yang mereka inginkan dan saya percaya... ...bahwa semua baik adanya bagi mereka. Harapan saya untuk anak-anak pedalaman yang saya ajar, khususnya di Halmahera Utara, saya ingin semua anak-anak yang saya ajar, baik secara akademik maupun rohani, apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi mereka, bisa berdampak bagi mereka, dan menimbulkan rasa niat percaya bahwa mereka bisa meraih apapun yang mereka intikan dan inginkan bukan hanya karena mereka terbatas dengan kondisi mereka tapi malah keterbatasan itu bisa membuat mereka jauh lebih terbuka pikirannya ke depan membuat perubahan tidak menunggu orang lain tapi dimulai dari diri mereka sendiri baik itu om, dari anak-anak TK yang saya ajar sampai kepada anak-anak bimbel. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman yang ada di FLC Kai Atas, Halmahera Utara, Maluku Utara. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.